Luar biasa si cantik dan si ganteng bersahabat ya Membuat emak-emak alias lar khususnya nih bahagia selalu setiap hari Ingin tentunya memantau terus aktivitas dari Lesti dan kakak Rizky Bilar Wah Masya Allah senang makan bareng nih pas sahabat ya Senyumannya kita lihat sungguh bahagia persahabat ya Mudah-mudahan bahagia selalu untuk Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar Unggahan ini diposting oleh akun Leslar Love Underscore Ada kalimat caption yang dituliskan Akhirnya nih Pak Sutri nongol juga Walaupun sekalian promosi Masya Allah <gifat> Yang penting bersahabat ya Tentunya mereka bahagia dan selalu sehat Amin Ya robbal alamin Dan kita lihat dalam postingan ini Banyak sekali tanggapan dan respon komentar Dari para fans Salah satunya dari akun Umu Ashila mengatakan dedek gemukan ya seneng deh lihatnya Kita lihat persahabat ya perhatikan ini dedek LASI memang tentunya semakin gemukan persahabat ya Ini adalah efek bahagia Alhamdulillah mudah-mudahan bahagia selalu untuk dedek LASI dan kakak Rizky Bilar Dan selanjutnya persahabat kita lihat keunggahan terbaru persahabat ya Ya Allah, ketawanya bikin mood banget di persahabat ya luar biasa. Dede Elasti dan Kakak Rizky Pilar selalu membuat bahagia kita semua. Alhamdulillah persahabat ya terlihat di dalam mobil nih Dede Elasti dan Kakak Pilar. Tentunya mau otw kemana tuh lagi dikerjain oleh istri tercintanya kakak Bilar ya <laughs> Dan kita lihat juga nih Masya Allah dan ternyata benar nih kayaknya mau otw banget di persahabat ya aduh makin gak sabar Tentunya cidukan hari ini akan diberikan dari idola kesayangan kita Masya Allah luar biasa dan kita lihat juga persahabat ya di Lesti bersandar ke bundanya kakak Bilar. Masya Allah, luar biasa. Tabarakallah, mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan kebahagiaan selalu dari Lesti dan Rizky Bilar. Masih menunggu kejutan selanjutnya, tetap stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini adalah informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih.